ini kita lagi masak sop soang nih ya, teman-teman. Nah, ini hmm. tadi baru kita kasih bumbu. ini lagi proses perebusan dagingnya biar bantuk ya. mungkin sebentar lagi kita bakal masukin sayurnya. ini bang Embran yang masak ini. tenang aja. Pengitran juga jago masak. Enggak <laughs> percaya cobain kesini aja ke rumah. Kita makan bareng sopnya nih. Banyak tenang aja. Pasti pada kebagian. Bukan nusuk baik ya. Tapi, Bang Indra tuh emang suka bagi-bagi kalau emang ada. Dan kalau emang bisa dibagi gitu. bukan mau pamer bukan mau pamer terbaik atau nah, ini teman-teman kayaknya udah ini kan dari tadi udah dari terbus sekarang kita tinggal masukin sayurnya sayurnya itu ada kol sama wortel hmm, sayurnya segini aja Tuh, sayur sama toh aja hampir ini kita enggak bikin dari awal karena tadi terlalu sibuk ya terlalu sibuk sama mungkin nanti kalau bikin dari awal videonya terlalu panjang teman-teman kamu makanya kalau terlalu panjang ya kan jadi kita bikin kontennya yang udah gini aja Tuh. yang udah tinggal diaduk-aduk Bentar matangnya videonya, kalau dibikin dari awal bumbu segala macam, bukan pengibaran udah mau, mau, nah, kita punya videonya kepanjangan, ini gitu. kayaknya kuahnya kurang banyak ya, apa sayurnya ya? banyak kan ya, kayaknya si sayurnya banyak banget, teman-teman mantap nggak? Masaknya bener-bener ini? ini nanya loh tapi biar tahu mantapnya harusnya ini nih pada kesini nih kita makan bareng-bareng atau kalau ada teman-teman yang mau masuk ya boleh nih main ke rumah kita masak-masak bareng kita makan-makan bareng kita ngonten bareng teman ida doang sih kalau mau <gih> ya kalau mau aja kalau enggak nggak apa-apa enggak maksa apa -apa, apa kok uh, uh. ini kayaknya yang kurang sih karena ya banyak. kebanyakan isinya tapi enggak apa apa sebentar lagi matu teman-teman ini tadi dia mau kurang ini suang, ini suang kempul, kita potong karena udah terlalu tua daripada dia cuman mati ketuaan kan mending pas dia masih sehat kita potong, kan masih Ini teman teman ini bentar lagi nih tadi apinya agak dikecilin tapi ini kita tambah lagi apinya ya nah. kita tambah apinya dikit kayaknya bentar lagi udah Matang, sudah nah. ini teman-teman ini sop soang ala bang Imran ya untuk teman-teman nggak tahu belum tahu kalau bang Imran juga bisa masak. kita kasih bocoran dikit ya ini tadi bumbunya cabai dipotong potong daun seledri daun bawang tomat uh, simpul sih kalau bumbu itunya ya tapi kalau bumbu ininya kita kasih Masako lada kubungu sama penyedap rasa micin ya Sasa kalau kata saya sasa nah, ini teman-teman oke ini udah hampir matang dan kita bakal nyobain nanti ya Tuh, lagi matang. oke teman-teman ya -teman, suka masak-masak ayo kita kolaborasi masak bareng Bang Indra nih, ya. kita makan bareng-bareng uh. oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. singkat emang daripada panjang-panjang jadi -panjang. kita bikin pendek aja videonya sekali lagi bang Emran nyicipin ini sop soang ya pasti mantap kita mencobain dulu ya darat terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya.